lain sehingga saling melengkapi. Tapi salah satu nilai jual dari Kepuppm adalah petroleum itu sendiri. Kita akan bridging bagaimana King Fahad University ini menjadi penting dalam mewujudkan visi Saudi Arabia di 2030 mendatang. Introduksinya adalah Kepuppm berada di Eastern Province, Dahran. Jadi kita sebelah kanan gitu ya. Kalau Mekah dan Madinah itu sebelah kiri. Jeddah sebelah kiri kita di ujung sebelah kanan. Di samping kita juga ada Aramco, National Oil Company-nya, NOC-nya Saudi. Dan ada Military Base-nya, dan juga ada US Embassy. Nah, kenapa sih penting studi di KPUPM? Di 2022 aja, um, ranking dunia by KS Petroleum Engineering itu 6. Nah, ini adalah... Um, sedikit gambaran QS yes, Global Ranking KFWP 2023 yang baru keluar um, kurang lebih kurang dari satu minggu kemarin dilihat sebelah kiri teman-teman petroleum engineering dari 2019 karena kita um, udah ada petroleum engineeringnya tapi berada di departemen lain jadi nggak ada rankingnya setelah kita pecah jadi satu departemen petroleum engineering itu langsung naik ke sepuluh 2021 ke-7, 2022 ke-6, dan 2023 sekarang top 5 university. Hanya di bawah UT Austin, Texas, dan Stanford. Nomor 4-nya kita, Battle of Engineering KPUB. Ada yang lain, kayak mineral dan engineering nomor 9, top 10, mechanical engineering 57, chemical engineering 46, dan yang lainnya. gitu nah Yang sebelah bawah ini, 160 worldwide. Nah, 6 Petroleum Engineering ini itu 2000 kemarin ya. 2000 uh, 2022. Di sebelah kanan saya mau ngelihatin bahwa fakulti member kita di sini sangat diverse. Dari berbagai negara. Dan most of them, bahkan yang Arab aja. Salah satunya profesor saya. Uh, original from Arab. Itu graduated from US juga. Hmm. Sehingga. Uh, um, insya insyaallah risetnya itu benar-benar kuat ya. Di sini untuk perbandingan aja UGM itu sekitar 200-an ya, UI 300-an dan ITB 300-an juga. Mohon maaf kalau salah tapi mungkin ini adalah angka yang masih fluktuatif. Kita juga punya pre-access ke beberapa jurnal yang sangat bereputasi, Springer dan yang lain. Course-nya juga up to date diperbarui setiap semester dan kita risetnya itu berkolaborasi beberapa universitas teman-teman ada MIT, Caltech, Stanford dan proyeknya itu di um, sangat didukung ya oleh beberapa industri seperti Saudi Aramco, Sabik dan yang lain-lain sehingga fund-nya itu nggak ada masalah di sini selain ranking reputasi ya um, oleh dosen dan kampusnya. Kita juga punya fasilitas di mana KBPM menyediakan student housing baik male dan female, baik laki-laki dan perempuan dan full furnish ya udah punya um, kasur, AC, be meja belajar dan lemari. Ya kita tinggal bawa badan aja gitu sama baju-baju. Sebenarnya kita living inside the kampus, kalau mau jalan aja ke ke kampus gitu ya bisa. Tapi juga disediakan shuttle bus di sebelah kanan ada busnya gitu ya. Bisa dilihat itu ada salah satu contoh bus yang kita naiki. Dan ini adalah free ya, free dinaikin. Gitu. Dan kita juga sport center gratis juga. Ada fitness, ada swimming pool dan lain-lain. Yang terpenting adalah restorannya itu subsidized meal di mana kita akan bayar hanya dengan 4,6 sar per makannya. Jadi most likely kita akan spend hanya 15 real dalam satu hari gitu. Nah, tentunya kalau ada apa-apa kita punya free health service medical center dan di dalam kampus juga kita, kita punya Boulevard, small small small uh, mall dan juga punya big mall juga. Ada yang khusus laki-laki dan ada khusus family gitu. Di sebelah kanan kita lihat bahwa yang foto pertama ini foto orang bermain futsal ya, di mana memperlihatkan sport center-nya. Yang kedua ini ada bus. Nah yang ketiga ini research bagaimana advance um, mesin di KPPM. Di sebelah kanannya adalah contoh dari housing housingnya. Kita lihat di sini. Ada orang yang lagi baca buku ya dan bakalan tandem tidurnya berdua nanti kita dilihat juga punya meja belajar gitu dan salah satu foto dari kampusnya itu yang tiga di bawah bagaimana bangunannya khusus Arab banget ya dan warnanya itu pasir dan sebelah kanannya itu ada swimming pool. Ini beberapa contoh uh, figures uh, KPPM. Yang pertama, kita lihat ada orang yang lagi nge-gym gitu, free. Ini teman-teman Indonesia lagi main bulu tangkis gitu. Ada juga yang lagi health medical, dan ini foto saya lagi ngerjain sesuatu di SEM (Scanning Electron Microscopy) uh, salah satu advance mesin di KPPM. Ini adalah foto sebelah kanan adalah foto di mana orang-orang lagi ya, refreshing untuk uh, lari ya. Dan kita one of large campus, itu 65 uh, nationalities. Nah, yang paling penting pasti saya yakin ini harus di teman-teman sangat apa ya? Yang ditunggu-tunggu gitu ya. Apa sih benefits gitu ya yang dapat didapat apalagi terutama yang berkeluarga. Nah kita lihat ada dua tipe nih teman-teman. Yang pertama adalah departemen yang di bawah CPG atau College of Petroleum Eng Geosciences. Yaitu Petroleum Engineering, Geologi, Geophysics, dan Environment. Di sebelah kiri adalah master programnya. Di sebelah kanan adalah doktoral. Kalau teman-teman mau langsung aja. Uh, Merit, nggak apa-apa saya akan jelasin satu persatu. Kita start dari master. Ini saya akan hati-hati karena banyak tricky pointnya. Kita akan start per semester dengan 2.000 verman atau 8 juta. Start from the first month itu langsung 2.000 dan upgradeable jadi 3.000 verman sekitar 12 juta ya, tergantung dengan konversi. Kalau um, kita memenuhi syarat-syarat seperti GPA kita di atas 3,5 itu akan nambah 250 star di semester berikutnya dan kalau kita udah memilih advisor itu akan nambah lagi 250. Kalau kita udah ngelakuin thesis proposal kita nambah lagi 250 dan kalau kita udah publish paper jurnal maksudnya itu akan 250 sehingga um, di akhir semester kita dapat 3000 perma. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah kita punya satu bulan holiday dari 12 bulan dalam satu tahun itu kita punya satu bulan untuk liburan yang dibayar. Jadi kita akan dibayar 12 bulan full. Dengan 11 bulannya mesti stay di sini. Dan satu bulan boleh um, balik ke tempat masing-masing. Mungkin clear ya untuk master. Kita lihat ke doktoral programnya. gitu. Menarik juga di doktoral program. Um, kita start semesternya itu 6.000 per man Atau 24 juta kisarannya. I'm almost lebih dari uh, double ya hampir triple dari master. dan upgradeable-nya juga dari sampai tujuh ribu sampai delapan ribu gitu dimana uh, kalau kita GPA-nya tiga setengah itu nambahnya 500 di next semester. Ya. kalau kita udah nyelesain comprehensive exam kita akan nambah 500 lagi kalau kita udah dissertation proposal atau ngajuin proposal itu nambah 500 ratus lagi dan kalau kita publish paper, per papernya itu 250 sampai mentok 8.000 maksimal, baik di Q1 atau Q2, sama um, holiday-nya itu satu bulan ya untuk uh, College of Petroleum uh, Geosciences. Mudah-mudahan dimengerti ya teman-teman ini. Um, kalau enggak nanti di, uh, ditanyakan lagi. Nah kita akan akan melihat gimana non-pledge of petroleum geosciences benefitnya. Di sebelah kiri adalah money stipend itu kita akan dapat 890 yang pasti gitu, per bulan. Dan upgradeable jadi 2.500 kalau MS. Dan PhD 5.000. Dengan cara kita teaching assistant. Teaching assistant ini by the way bakal dapat all international students. Kita akan melakukan grading, ada beberapa yang teaching bantuin uh, in undergraduate teaching, dan kita perlu memaintain good GPA. Good GPA ini mostly tiga setengah gitu ya, tapi kalau tiga ke atas juga nggak apa-apa. Nah, yang harus diperhatikan ini kita lihat di sebelah kiri gitu ya. Yang pertama itu adalah stipendnya itu 890 sar per man, month. jadi monthly stipennya itu 890. Nah Sisanya itu, sisanya yang April lima ratus untuk master, 5000 untuk PhD, itu akan dirapel at the end of semester. Misalnya kita ngambil program master, kita jadi teaching assistant, kita akan dapat 890 per bulan. Dan sisanya 1610 dikali 5 bulan, itu akan dirapel at the end of semester. Jadi setelah semester selesai baru dirapel. Begitupun yang PhD um, sekitar 4100-an itu akan dikali 5 gitu. At the end of semester. Ya ini salah satu mungkin uh, need to be consider, tapi ini adalah salah satu fitur untuk nabung juga ya. Kalau teman-teman saya kita di sini bilang ya kalau enggak dipaksa nabung, mungkin enggak bisa enggak akan nabung juga. Nah, namun yang harus diperhatikan lagi adalah teman-teman yang non-CPG atau non-College of Petroleum and Geosciences itu punya three months holiday, di mana um, mereka wajib di kampus itu ya tentang course aja gitu. Setelah semester selesai, mereka boleh balik di summer break, di mana itu tiga bulanan ya, dan akan dibayar satu, satu bulan. Jadi, total dibayar dalam setahun itu adalah sepuluh. Dan dua bulannya nggak dibayar. Jadi satu bulan holiday-nya itu dibayar dan dua bulannya nggak dibayar. gitu. Ya. 890. Nah, ini um, stipend dan benefits yang terbaru di sini. Gitu. Yang, yang insya Allah udah applicable kemarin, udah udah udah proof ya. Udah dua semester udah proof seperti ini. Saya ulangi lagi teman-teman. Uh, mungkin ini harus benar-benar dicatat ya. 890 per bulan. Dan ada tambahan lagi itu bakalan dirapel at the end of semester. Other benefits ini untuk semuanya ya. Baik non-CPG, no kita punya annual ticket vacation during summer break. Jadi kita setiap tahun dikasih tiket pulang. Dan kita punya kesempatan untuk perform haji dan umroh. Kalau umroh bisa setiap saat ya. Kalau haji kita bisa daftar. Namun catatannya adalah haji hanya bisa... Dilaksanakan 5 tahun sekali gitu ya, di kita kalau daftar sekali, itu nggak bisa daftar tahun tahun tahun depannya nggak bisa daftar lagi, atau nggak diprioritaskan untuk dapat. <tuh> Selain dari stipend, kalau kita datang di sini, kita punya preferensi seluas 1800-an, kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi teman-teman mungkin alumni juga. Dan ada tesis binding juga 5700, kita di -provide buku. Dan alhamdulillah, women cannot fly without mahram. Dan mahramnya ini udah, udah, udah ini ya. Kita udah punya beberapa mahasiswi, dan insya Allah nanti um, kita akan tampilkan beberapa jumlahnya. Dan sekarang udah cepat ya, admissionnya teman-teman 1 sampai dua bulan aja. Kalau mungkin teman-teman nggak tahu background pas admissionnya ini 2 sampai tiga tahun yang lalu tuh, kalau kita daftar tahun ini itu wawal alam tuh kapan kita dipanggilnya ke Saudi gitu ada yang setahun kemudian ada yang enam bulan ada yang dua tahun tapi sekarang insyaallah satu sampai dua bulan aja dan saya sudah bilang Indonesia get priority to be accepted ya itulah ya mungkin itu kita lumayan text time tapi dengan benefit yang melimpah juga kita perlu ya memenuhi ekspektasi lah yang pertama itu students kita harus ambil 9 kredit atau 9 SKS. Namun 9 SKS ini cukup menyiksa ya, menyiksa waktu dalam artian. Dan sangat menguras tenaga juga. Jadi 9 SKS ini sudah cukup. Kita boleh ambil 12 SKS, tapi mungkin itu nggak disarankan. Dan maksimum untuk Master Student itu 5 semester. Dan PhD Student itu 8 semester. Bisa di-extend, di tapi ini sangat bergantung sama uh, case-nya. Gitu. Dan kalau misalnya ada course yang belum diambil, teman-teman harus ambil dulu uh, pre-requisite-nya. Ini berhubungan dengan different major biasanya. Kalau misalnya saya ambil petroleum dan S2-nya geologi, mungkin ada beberapa course geologi yang belum saya ambil. Gitu. Dan minimum GPA-nya itu 3 ya. Kalau di bawah tiga biasanya akan ada ya akan ada warning sedikit dipanggil dan segala macam. Tapi Insya Allah lah, most of the students Indonesia above three dan nggak boleh work of campus ya teman-teman ya. Walaupun di sini, Masya Allah kalau kita uh, ngobrol sama bapak-bapak uh, kalau mau kerja di kampus tuh menggiurkan sekali ya tapi kerjanya itu sebagai TA dan RE di dalam kampus itu sendiri teaching assistant atau research assistant yang udah kompensasi di benefits tadi. Ini foto-foto uh, saya dan beberapa um, Bapak-bapak alumni. Ini foto research saya dan sebelah kanannya ada foto sama Duke Boss ya. Dan ikatan